Dede mau cobain dong Dia mau cobain uh, 3 bulan lagi katanya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 Serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky. Bila tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Perhatikan bersama yang ada yang spesial Pembelian dari Ayah Kejora, tadi sore Yang mengunggah sebuah postingan Foto BBL yang lagi tertidur Selanjutnya kuram ya, Masya Allah Ini sih memang unggul dan sangat cute Luar biasa banget ya BBL Selalu membuat kita bahagia dan selalu membuat kita semangat pastinya Mudah-mudahan BBL selalu sehat Dan mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin Di postingan ini pun Ayah Kejora memusahkan sebuah kalimat Lewat kansan yang dituliskan Yang penting nyaman ya bos Katanya tuh Masya Allah banget ya. Yang penting nyaman kata Ayah Kejora Ini sih luar biasa menggemaskan banget ya BBL Mudah-mudahan juga Semakin banyak dukungan Serta doa yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Di postingan ayah kejora ini pun persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar Banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Delfina, underscore Leslar mengatakan Masya Allah, gaya andalan abang tengkurap katanya tuh Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Leslar Go Public Aiyah si gemas bagar pinter soleh Katanya tuh Masya Allah banget yang ya, lengkap banget nih Ada semua di BBL Mudah-mudahan selalu menjadi anak soleh Tentu yang diinginkan juga oleh kedua orang tuanya Aminkan doa baik Kepada ikutlah kesayangan kita Selanjutnya bersahabat kita lihat juga oke berikutnya ya Ini ada bukan spesial dari kamu yang mau z sebuah postingan nih ada sebuah video persahabatnya bersama Lintar lagi makan malam. Duh, ini cute banget ya, Bang Lintar. Mudah-mudahan Leslar Tim juga diberikan kesehatan dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Iya, Roper Alamin. Dan selanjutnya juga bersahabat. Ini ada momen spesial juga di vlognya KRTV bersahabat ya. Ketika Papa Bilar lagi mencoba motor terakhir bersama. Roy Ricardo nih, ini seru banget juga bersabat ya di momen ini kita mendapatkan info nih bahwa Bunda Lesti kata papa Pilar ingin juga mencoba motoran bersabet ya Duh, tapi Bunda Lesti mencobanya sekitar kira-kira tiga -kira bulan lagi bersabat ya karena untuk sekarang ini belum bisa naik motor doakan saja bersabat ya mudah oh, udah Bunda Lesti selalu berikan kesehatan dan kita persabat ya di momen ini pun Roy Ricardo bilang bahwa Bunda Lesti laki banget ya Lebih laki daripada Bapak Bila. Aduh <laughs> Ini sih cute banget ya Kalau Bunda Lesti memang udah biasa Untuk di perjalanan pun Bunda Lesti memang bisa Melampauinya Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh Aku melihat selara anskursi. Perhatikan dan disimak di kalimat juga Yang dituliskan lewat caption Di postingan ini Hmm, si Nyonya Nyama Jangan ditanya lagi mentalnya Dia suka tantangan Tuh, bersahabatnya jangan ditanya lagi Untuk mental Bunda Lesti Kalau Bunda Lesti itu emang suka banget Tantangan, hingga komentar pun Banyak sekali diberikan Dari akun Siti Nur 92 Mengatakan di kolom komentar Bundanya Abang Elma Udah biasa melewati jalanan terjal Ya deh, katanya tuh ada juga komentar dan tanggapan lain dari akun Hamidah Syarifudin mengatakan, Bininya bahwa Pak Jero kecil keci anjur, mana jalannya curam-curam tuh, semangat persahabat ya. sekali memang. contoh-contoh yang dilalui oleh Bunda Lesti, bahwa Pak Jero aja, jalannya terjauh persahabat ya. Apalagi keluar motoran aduh, masyaAllah banget ya Bunda Lesti Memang menyukai banget tantangan. Bukan saja, persahabat, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, Amin. Berikutnya, persahabat kita lihat juga, kita keunggahan Papa sebelumnya mengunggah video BBL Ini tentunya lucu juga, menggemaskan persahabat. Ya, di postingan ini pun banyak tanggapan komentar. Salah satunya dari tv Tri Karlina yang ikut memberikan tanggapan. Teh mengatakan, duh gemesnya BBL Katanya itu masalah banget ya, memang menggemaskan nih BBL mudah mudahan Teh Fitri juga terberikan kesehatan Karena Teh Fitri ini salah satu orang yang selalu mensupport dengan tulus hubungan Lesti dan Rizky Bila Dan mudah-mudahan persahabat, malam ini kita mendapatkan jidupan vitamin terbaru juga nih di Diberikan dari Bunda Lesti dan Papa Bila Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini juga informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, menggunya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.